Pokoknya, nikmat sekali. Aduh, pengantin baru! Wah, David Vitamin tipis-tipis guys, Sore hari ini, Masya Allah, cantiknya ya pengantin baru Dede Lesti selalu temani kakak Rizky Bilar nih, untuk kerja Tapi kita lihat persahabat ya pengantin baru nih, masa tentunya langsung kerja Kayaknya masih cuti persahabat ya, ke lokasi syuting hanya main aja nih Kayak tuh, tambah endut aja katanya Bang Bilar, <laughs> Emang cute banget persahabat ya, kita lihat di sini abang Bilar menunjukkan perutnya persahabat ya, aduh ini efek bahagia bersama Dede elasti ke juara tuh. ada komentar diberikan dari persahabat leslar persahabat ya, kayaknya yang pulang bininya katanya tuh. Doakan selain terbaik, mudah-mudahan tentunya di elasti dan kakak Bilar selalu mendapatkan kebahagiaan dan selalu memberikan Kejutan vitamin bahagia untuk kita semua para fans ya. Masya Allah, cantiknya. Vitamin ini membuat kita semakin bangga dan bahagia kepada mereka. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada rumah tangga Dede Lesti dan kakak Bilar, ya.